Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Kita berjumpa lagi di catatan belajar cloud computing yang kedua. Kita sudah masuk ke modul 2 yaitu Structure of the Cloud. Di sini kita akan mempelajari 3 jenis cloud service dan juga mempelajari tata tak geografis dari AWS Cloud Infrastructure. Pertama kita akan berkenalan dengan teknologi terminologi. Ini yang akan dibahas di video ini. Yang pertama adalah tentang region. Region adalah area tempat data disimpan. Nah Penyimpanan data di wilayah yang terdekat adalah salah satu alasan kecepatan akses yang secepat kilat. Lalu tentang availability zone. Ini adalah satu atau lebih data center yang menampung banyak server. Setiap region memiliki beberapa lokasi terisolasi yang dikenal sebagai availability zone. Masing-masing availability zone diisolasi, tetapi... Availability zone di suatu region terhubung melalui low latency link. Availability zone diwakili oleh region code dan diikuti letter identifier atau huruf pengenal. Jadi misalnya US East 1A, seperti itu. Tadi ada kata latency, jadi kita bahas dulu ya. Latency adalah delay atau penundaan sebelum transfer data dimulai setelah data di request. Kita lanjutkan dengan edge location. Ini adalah situs tempat data dapat disimpan dengan latensi yang lebih rendah. Seringkali edge location akan dekat dengan high population area atau daerah yang berpenduduk tinggi, karena hal ini akan menghasilkan high traffic volume. AWS Global Cloud Infrastructure adalah platform cloud yang paling aman, luas, dan andal, menawarkan lebih dari 200 layanan dengan fitur lengkap dari data center secara global. Teman-teman dapat mengakses AWS Global Cloud Infrastructure di link yang tersedia di situs aws.amazon.com. Selanjutnya kita akan bahas lagi tentang Cloud Service. Ada tiga, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, dan Software as a Service. Ini dari slide di modul 1 ya teman-teman. Tapi kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama Infrastructure as a Service. Nah Di sini ini adalah model di mana virtual mesin dan server digunakan bagi customer, customer jadi host untuk berbagai aplikasi dan IT service yang disediakan. Nah layanan ini berisi basic building block, bangunan dasar di cloud, jadi menyediakan akses ke komputer fisik dan virtual, dan juga ke fitur network serta storage space atau ruang penyimpanan. Gimana mudahnya? Pikirkan IAS ini seperti kita menyewa dapur, kita bisa menggunakan semua peralatan yang ada di dapur, dan kita juga bisa menyewa dapur dengan peralatan yang lebih baik jika kita membutuhkannya. Itu mudahnya. Selanjutnya tentang platform as a service, model yang menyediakan platform virtual bagi customer untuk membuat custom software. Mudahnya gimana? Pikirkan PAS ini seperti kalau kita pergi ke restoran. Kita tidak perlu mengelola dapur di restoran itu, tapi bisa minta waiternya atau kokinya untuk membuatkan Suatu pesanan yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu, tentang software as a service, nah, ini sebuah model yang menyediakan aplikasi dengan menggunakan internet yang dikelola oleh third party atau pihak ketiga. Layanan ini adalah aplikasi dan perangkat lunak yang disediakan melalui internet, jadi kita tidak bertanggung jawab untuk mengelola atau menginstal perangkat lunak. Kita tinggal mengakses dan menggunakannya. Nah, pikirkan PAS ini seperti kalau kita lagi makan prasmanan, ya. Makan sepuasnya. Kita punya akses ke makanan apapun yang disajikan. Kita tidak perlu mengontrol apa yang dibuat, bagaimana cara buatnya. Tetapi kita bisa menggunakannya sebanyak yang kita inginkan. Di sini ada beberapa link yang dapat teman-teman akses untuk menambah pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.